Baiklah para sahabat menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang sangat berkain di Bambi Minaka menyuguhkan kabar spesial bahagia dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan semoga kita semuanya selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran, amin. Baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi ini Ada informasi penting banget ya untuk semuanya Diingatkan kembali Untuk acara konser musik tak kenal maka tak goyang, Itu tinggal 10 hari lagi Yuk jangan sampai lupa Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan Lesti Tampil di G-Expo Kemayoran Ini tentunya momen yang sangat amat penting banget ya Untuk mendukung karya-karya Lesti Kejora Mudah-mudahan Bunda Lesti menampilkan penampilan terbaiknya. Dan semoga Bunda Lesti Kejora terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaik. Amin. Kita simak juga persahabat ya, kalimat komentar banyak sekali dibanjiri di unggahan ini. Di antaranya dari akun murni.dalher mengatakan, Alhamdulillah ya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Dan lancarkan acara-acara yang akan diselenggarakan Bunda Lesti. Lindungi ya Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Jauhkan juga dari orang-orang yang berniat jahat. Amin. Ijabah doa hamba ya Allah. Amin. Ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah, kita aminkan doa baik. Semoga doa baiknya diijabah dan dikabulkan. Lesti Kejora selalu diberikan kesehatan. Selalu dimudahkan dan dilancarkan untuk segala urusan Bunda Lesti kejar amin. Wow, bakal berkumpul nih pasukan biru, lesti lovers dan lesti lovers juga harus ikutan teman ya untuk menyaksikan secara langsung penampilan Bunda Lesti di Expo Kemayoran dalam konser musik tak kenal maka tak goyang. Kemudian juga persahabat ya kita simak nih vitamin semalam cidukan di malam Jumat. Masya Allah banget ya, Bang El. Ini memang makin hari makin ganteng banget, makin tinggi, aduh masya Allah banget, sehat selalu. Semoga menjadi penyemangat bagi kedua orang tuanya, Amin. Kita juga salvo dengan Bunda Lesti yang begitu sangat cantik, terlihat sederhana tapi elegan banget ya Bunda Lesti masya Allah, sehat selalu untuk Leslar. Tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat jadi postingan cidukan Papa Bilar nih, Masya Allah Ternyata mereka semalam juga itu bertiga Dan informasinya Papa Bilar tentunya tidak ikut foto Ini foto lama persahabat ya Karena Papa Bilar lagi markirin mobil Tetap kita semangat untuk selalu mendukung Selalu mensupport idola kesayangan Mudah-mudahan rukun kembali rumah tangganya bahagia kembali rumah tangganya Kita semangat Kita yakin, kita kuat kita kompak kita solid dan pastinya kita hebat. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di IGsnya Yenri Hudami. Ini kabar yang lagi ramai banget ya mengenai postingannya yang bersama dengan Bang Boril. Di sini ada sebuah kalimat yang diposting oleh Yenri Hudami. Thanks Bang Ari Lobster, manajer baruku. Bismillah, semoga kerjaan lancar dan berkah ya. Amin. Di sini persahabatnya kita mendapatkan informasi bahwa Bang Boril sekarang ini bergabung dengan Yenri Hudami Sebagai manajer barunya Yenri bersahabatnya Dan sudah dipastikan tidak bekerja sama lagi dengan idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga di postingan selanjutnya Banyak yang bertanya gara-gara postingannya saya dengan Bang Ariel Betul, mantan road manajernya Leslar ini sekarang sudah resmi jadi manajerku Bismillah ya Rob, semoga kerjasama terjalin baik dan sukses Amin, mudah-mudahan ya, Bambu Real. bersama Kak Yendri tentunya diberikan kesuksesan Kita selalu mendoakan buat Leslar Entertainment, semoga LA kembali bangkit dengan wajah yang baru Kemudian juga persen ya kita lihat di unggahan Buds Organics Indonesia Aduh, Masya Allah banget ya ada pastikan abang L kulit kepala lebih sehat, rambut tumbuh dengan kuat Sudah dipastikan ya Ini terbukti banget bahwa sekarang rambutnya abang ya, sudah lebat banget Masya Allah, sehat selalu, berkah barokah dan semoga Idola kesayangan kita selalu dimudahkan segala perusahaannya Terus kita juga berselamat ya Semoga kita semua juga dilancarkan segala urusan kita, langkah kita Dengan tentunya penuh semangat Mudah-mudahan kompak terus untuk kita semuanya, amin Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya dari Bunda Lesti dan Papa Bi Hari ini jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru dan pastinya bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.